dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat Seputar Lesnar tentunya Baiklah persahabat Lesnar Dimanapun kalian berada Untuk kabar terbaru di sore hari ini Kita intip yuk persahabat ya Spoiler dan BTS Cinta apa di Lesnar oh, untuk besok nih, Ini cute banget ya kita lihat Part di awal ini membuat kita semakin terharu Persahabat ya Saat tentunya kakak Bilar menyampaikan bahwa kita sudah benar di mata Tuhan Persahabat ya ini penilaian untuk kakak Bilar Persahabat ya yang mana banyak sekali fitnah sana sini terhadap pasangan idola kita ini Tapi tetap tegar dan tetap sabar menghadapinya persahabat ya semakin salut dan semakin bangga Lesti dan Bilar ini sangat sabar banget ya, luar biasa, mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan pilar dan mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang jahat, amin. Dan untuk berikutnya kita lihat momen spesial ya, ini cute banget, dedek Lesti Kejora. Belajar menjadi sutradara ya, haduh, untuk suaranya makin cempreng aja ya bumil kita ini, <laughs> Saat tentunya memarahi kakak Bilar dan Haris ya Yang aktingnya kurang nih Kata Dede Oleh sekejora syuting apaan Ini katanya acting yang begitu Aduh Masya Allah banget yang Membuat kita semakin bangga dan bahagia Pokoknya melihat tingkah laku dari idola kita Mudah-mudahan bahagia selalu dan selalu diberikan kesehatan Dan kita lihat keunggah momen selanjutnya ini ada momen yang membuat dedek Lesti nangis ya Ini cute banget nih nangis bumil kita Terhadap lintar ya perhatikan Aduh duh. <tuh> cute banget ya nangisnya duh bang lintar ini ada-ada aja nih membuat dedek mewek ya aduh luar biasa banget, makin gak sabar pokoknya menyaksikan acara cinta berdilai selama besok jam setengah empat sore di antv jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan juga kembali persahabatnya momen ini oleh akun HP kentang kota sultan ada kalimat caption yang dituliskan Gesrek sedih bahagia campur jadi satu Jangan sampai ketinggalan nonton ya Zeyeng-zeyeng tuh Wajib persahabat ya tentunya campur aduk pokoknya jadi satu Mudah-mudahan bahagia berkah untuk les larah Tetap dukung karya-karya terbaik dari idola kita Dan mudah-mudahan dicudukan vitamin Sore hari ini tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya